teruskan Nabi Yunus itu dakwahi kaumnya itu lama sekali dan gak iman nah semua Nabi kalau kaumnya gak iman itu diberi Allah ngancam akan adanya adab Bapak, ngancam akan adanya adab Nabi, ya, nabi Yunus ngomong gitu terusin nanti kalau kamu gak iman, lu pasti kena adab anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan, singkat cerita adab baru tinggal 3 hari lagi ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi ya kira-kira dia ngomong misalnya ahad Berarti Ahad tenang, Selasa atau kamu milih Selasa ya, Rabu kembali. Singkat cerita, Ahad itu, dia ini kelak kuat. Wah, asal mana kurang tolong, Dino, kaumku tetap perahiman. Mantap lah, asal. Minggat ya. Minggat ya, jeningnya mau minggat kan, ya, gak punya tujuan, so, asal pergi jauh saja. Saudara, perahu, sekenanya dia naik saja. namanya minggat nih. Kalau bahwa bekal terencana, bahwa visa paspor kan, plesir namanya. Jenengan minggat itu ya, agak, ya sekenanya enggak persiapan, singkat cerita sampai ikut perahu nelayan tadi terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang nggak wajar pasti ada orang minggat terus ditanya siapa yang minggat? tapi Yunus kan orangnya jujur saya kata dia. ya sudah yang minggat terus dicemplum gitu. ya, terus ada yang agak baik ya jangan gitulah, ini kan kita semua butuh selamat Dudi dulu terus Dudi satu lagi ketemu Yunus coba mungkin salah udahnya Dudi lagi ketemu sampai tiga kali ketemu Yunus makanya di uji, dia kalah, kemudian tenggelam fal khutu wa huwa terus dia diuntal, diteklan oleh ikan nun nah, Di situ ikan nun digabarkan saking besarnya itu Dan nah ini uniknya Allah sama kekasihnya sudah Allah menyalahkan, tapi unik ikan ini, itu sama Allah dikasih instruksi kamu nggak boleh makan dia, dia kekasih saya terus ketika di tengah, di perut apa? Ikan, dia kegelapan, terus Nabi Yunus kita citanya satu ya Allah kalau saya sumpah diri saya tidak bisa baca tasbih akhirnya sama Allah disulap, perut ikan itu jadi mecik jadi dia di dalam perut ikan, santai saja tentu wiridan santai Fana'da fi'dhulumati allah ilaha illah antas fanak inni kuntum nadal ya dia santai aja wiridan, karena perut ikan bagi dia adalah masjid ya dia disalahkan Allah, karena Abaqa tadi minggat hijrah tanpa pamit tapi juga dibila bilain Allah, ikan tadi tidak boleh melangkan ini perlakuan Allah sama orang yang dicintai nah. tapi karena dia nabi uniknya apa? Dino akad itu kaumnya nginceng menginceng nabi Yunus wakil-wakil lucunya cara nginceng gini Nak Yunus ni yang mengumah, berarti bodohnya orang-orang perempuan tidak ada kok, dia tidak tengok-tengok <laughs> orang diinceng, nabi Yunus itu gak ada oh, tidak ada Mulane ada, mulanya orangnya rawan ini mengumah itu <laughs> uniknya <laughs> pangeran jadi mau orang ini orang minggat, itu salah mau orang ini minggat, berarti kaumnya jadinya orang-orang ada, orang-orang kebapu milik uji faksin oh malah, kalau orang-orang tenang, orang Melayu gak tidak Melayu jadi dia bilang, di desain minggat tapi tidak minggat, jadi salah sama Nabi, orang pamit makanya Mas Yur, saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alam, Mbah Banyang Habib Anis Habib Ali bin yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin yang Semut durur itu, di diantara doanya gini. Tapi jangan diru, gara awalnya. Aku erawan ini, cuma saya hafal secara ilmu. Tapi saya tidak berani. Niru. Waj al sayyati sayyati man ahabat, ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Terus pokok salah lagi udah diumpengan Rumpung sekadung seneng, salah lagi capek wah seneng. Itu waj al sayyati sayyati man ahbab Terus pokok kue lah dimanja Wong tuamu, anak paling disayang. Salah kue lucu. Gak cacili, gue seneng cacili, salah we, lucu, macam gelas yo ya. lucu, tiba yo lucu, tibane cac tua tuain, boh cacilah latar tiba ah itu barang kau bengin canggoma ya Nabi Yunus kau nongeng, wah berarti adab mau turun betul, ande kan adab dak jadi turun, pasti Nabi Yunus berani di di rumah, tenang, wes barang mulai malam kemis. Wadap itu sudah kelihatan ada puting beliung, ada apa, sudah jelas pasti ada kaum yang lapangan, tobat tobat, finish secara bal-balan, menit-menit apa? terakhir saya ingin ditompok tobatnya saya tidak bisa dikatakan tobat Singkat cerita Nabi Yunus, hari ketiga atau apa, dia selamat pakai versi yang umum saja selamat falta komaul kutu bahwa falawala annahu kana minal tafibatni dimuntahkan sama ikan lontai terus dia keluar. Barang keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung ning baik-baik saja. Tampa rawani mulai karena dia tahu kalau orang bohong itu hukum mati. Padahal dia bohong katanya ke ada dan ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka berarti masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Sinabinya agak berani pulang karena nanti dihukum mati. Itu, lagu Pangeran Abek kekasih. itu yo Pangeran yo yo bully. Oh itu beda bedaan Wong kekasih Pangeran Abek itu, aku yang ngerti foto langsung di atasmu. Tadi Pangeran Abek kekasih gue foto rako yo. Akhirnya biro desrama ini mulai. Wah nak mulai aku disiksa. Perkarane kalau pembohong itu dihukum mati. Masyarakat yang gule itenan, merkono alam kemis, kono adab tenan. Cuma terus do tobat. Laih ditutvallahulakana skoriyatun amanas ada nggak ada kampung yang saya adab kecuali kasil tak adab kecuali kaum nabi Yunus aku semeh ngadab lu pas menit terakhir pe adab tobat akhirnya ibu kaum nabi, Iku nabi Yunus Laihku nabi, wong keliru kok barokah ibu nabi umpama sama Nabi Yunus orang minggat, kaumnya berpikir Yunus bohong Wong orang-orang Azab, kok tengok-tengok ngomong tapi pas minggat, kenal hukum salah ada pengirahan, minggat kok gak? banyak ikmat, amalannya kira usah protes wali itu begitu, kekasihnya pengirahan itu itu sama dengan yang di alami Rasulullah SAW yang sulhul hudai biya semua perjanjian itu salah secara hukum budi bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran bekti. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar as -Siddi. Cuma semuanya omong ngomong Umar, tapi semua sahabat aslinya ya protes. Untuk diantara di antara perjadian gini. Pertama kan enggak biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Memang perlu jadi teroris, ya atau jadi teroris. Semua itu mungkin, Kang, dunia semuanya mungkin. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudhbiyah, Hudebia dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Saya pernah uh, itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudhbiyah. Uh, kan sekarang jadi mikot ya, dimaksud mikot umroh di Mekah kan apa? Hudebia kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tanm, Hudebia. Itu perjajianya tuh gini. Uh, perwakilan dari kores namanya Suhel bin Namar, siapa? benar benamir, gini. Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang kepada sahabatnya, ayo kita umroh dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah dicegat sama orang kafir Quraisy tidak boleh. Nah Nabi saya agak tenang. Nabi kadung mentafsir memberi berita gembira. Saya mimpi kalian masuk tanah haram karam, amininamukhalikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut pokoknya Terus kata Swafat, sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa, nggak pernah salah. Bareng di situ di antara perjajahnya, hadamah kata Ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhel, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah tidak saya perangi, tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali hapus tulisan Muhammad. Rasulullah. Kata Ali ndak sadar akan menghapus selama Muhammad Rasulullah. Tapi Nabi unik. Hapus tak popoli, masih hapus, aku tetap Rasulullah. Wong <laughs> tulisan itu Jadi Nabi ya, rileks saja. Tapi Ali katanya, waw, Nabi Masihia, saya wa akan menghapus tulisan selamanya." dikata Nabi, "Kenak ra hapus. Tanganku judono, aku sing hapus. Nabi kan umi ndak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu sehingga terhapus." Nabi ya rileksa, Wong tulisan, we, aku lah ditulis Rasulullah ya tetap Rasulullah Nabi masih rileksa terus perjanjian kedua kalau ada orang kafir Quresh masuk Islam harus dikembalikan karena berarti keluar dari habitat tapi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan karena berarti kembali ke habitat Nabi bilang, ya nggak masalah ya. semua perjanjian itu merugikan Islam itu secara fakta pasti salah Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali, ya Rasulullah, "Apa engkau masih nabi?" Luta Kau itu sengal, apa engkau masih nabi? Dan Nabi suka itu santai balai, ya saya masih nabi. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Siapa yang Nabi lucu? ya agama mau ikut bayar masih aku perjanjian nih, kok nunggu pengairan, saya angkat agama mau tenang, wah itu kehadiran itu. Perjanjian gue menurut so gampang. Jadi nabi itu sang imannya, Allah tetap, 11 din, Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang dibikin, ciptakan manusia. Makanya bapak saya, bangun guru saya, itu ngaram-ngaram matang -ngaram, mikir Islam. Islam berpikir, pikir uh haram, semuanya, manusia ini gue. Spend ngon, sebenarnya rusak kok, spend, tetap spend, mulu. Rasanya berpikir, lu sekali rukli, ruklah, percaya dia, kelirulah Lu coba, udah Soviet, kayak apa hegemoninya, jumuninya, kayak apa kuatnya uni. Soviet, 100 tahun mengkoptasi Uzbek, Tajikistan, dan... tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ketika ketika Soviet bubar, langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Islam tentunya kayak apa? dikoptasi PKI, dijajal Londo, tolong kalau tidak ada seket darat, alim ya zaman Londo, buut-buutku alim zaman Londo, itu mondok Mekah, ya alim zaman PKI ada wong alim zaman Islam Nusantara apa yang tidak alim? berarti tuh Islam itu mana ada zaman harus dipegani negor zaman orang dipegani negara Gus mul. Karena ini agama milah Allah punya ketahanan yang luar. Biasa mana jadi Nabi setengah kayak perjanjian salah lah, mar. Gak bohong. Inna Allah aazzaadzi. Inna wataalla, la yudi udinah wala itu kan terus pokoknya pengirar Pak. Araba. Kau ngebaru agama, orang masalah perjanjian keliru lah. Perjanjian ketiga itu semuanya merugikan itu. Tapi apa kata Abu Bakar ketika uh, protes Nabi tidak dijawab datang gak Abu Bakar? Menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli Sunnah berkeyakinan Abdurrahman Shohabat itu siapa? Abu Bakar. Jawab Abu Bakar. Wes amar perjanjiannya keliru lah. Wes ah, keliru lah. Kayak gerem-geremem santai ngebunuh. Tapi la tetul binahua binah habibu. Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah semuanya menengah ya sehingga ya sudah Allah punya, ternyata nah perjanjian keempat ini yang agak Nabi hanya minta gini dok, itu satu rupiah semua, tapi saya minta satu hal kata Nabi bolehkan diskusi tentang Islam terbuka, makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi jangan larang orang mendiskusikan Islam itu dok mintanya Nabi, oke okay, dari Suwil, diskusi, pikiran soal kan diskusi, enggak masuk Islam, diskusi Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbukanya, Joriswil. Oke, okay, nggak masalah. Itu yang itu pun nggak jelas menguntungkan Islam apa? enggak Akhirnya apa yang terjadi? Darunatua tempat-tempat pertemuan Jorosanigi Gerdu, Gedung Parlemen, semuanya itu diskusi. Sajane Muhammad Yusufur konsep Islam gupi dan semua yang cerdas juga saja ya yuk bener Muhammad ini nimbawa tuh ya, banyak kio bertenar <laughs> banget, wajar juga ya, bertenar nungatuh waktu itu, ya. ya. terus nak Yahudi saya kudii ucap bener bisa Nasrani ucap bener pangeran otol, waduh, Wa, suai hasil diskusi itu sepakat, banyak dia ya, tetap bener Muhammad, banyan, ya, tetap dia tetap bener Muhammad, akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri, perkara ini baru <laughs> kayak Malah Nabi ketika Bali di Madinah. Umar siap protes, sempat protes neng dalen. Oke ya Rasulullah luasahan, terima konsep anda. Tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jari jenengan itu, anah ayat yang Nurjono lata turun almasjid alharom, amin ya allahu amin ini nama Khaliki, naurusakum. Lakon nyata rasidom lebih mekah malah kita terus kembali lagi ke petina. Bagi Nabi yang agak lucu, mintikan. Mar, neng ayat itu ragakono tahu nih. Oh, neng ayat itu tahu niki, singa tel tahu niki rahu adalah bio iranotauni ya guys Oh iranotauni gue potauni Dewi kali ya kira Ayat itu kan kaorotauni Umar saya sendiri yang nafsi di tahun ini Bunga Suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram Tapi kan kaorotauni ayat itu Apa dia ayat itu ada tahunnya Umar Dan Allah bilang tahun ini ya, enggak, ya sudah kalau nggak ada tahunnya Pokoknya mesti kapan-kapan terjadi Tapi itu rasa saya kalau sugeru ini kan tidak ada tahun mau aku juga tidak ada suger, tapi kan tahun ini sesuai nah akhirnya apa yang terjadi? ada diskusi masif di Mekah setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya Nabi Sufyan siapa? Nabi mau komentar gini tak? sama siapa teknya? misluhulaya jahalul islam kalau Islam sudah didiskusikan otak secerdas iklimah beda Nabi Jahalul Secerdasan, pasti tidak bodoh tentang islam maknanya pasti akal yang waras memilih islam Wah, akhirnya islam jadi masif ya sudah karena islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung islam akhirnya perjanjian itu dibatalkan sendiri akhirnya waru'aytanna sayyadkhulunafidhinillahi apa aja akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itu artinya apa? Nabi ku gaya perjanjian corofakeh kelihruwai corofakeh corofakeh kelihruwai tetap barokah. Karena punya hubungan khusus dengan Allah subhanahu wa ta'ala makanya latathul bainahu wa bainah habib Tukang kayak kaya ya sudah seperti itu